Lantas nanti kalau nggak dibayar ini aplikasi bakal marah ya, tim Depth collection collectionnya bisa menghubungi 1, 2, 3 dalam sehari. Bagaimana bang? cara menanggapi masalah seperti ini? Oke okay ya, jadi kita memang udah mendengar langsung dari tiga aplikasi ini Depth collection collectionnya, debt collector-nya. Menelpon kalian itu memang ya cukup nggak enak banget ya, tapi memang masih dalam tahapan yang wajar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 Hasilnya pun akan ikut positif, tapi kalau terus-terusan nanti aura kita ini negatif, pemikirannya negatif, ya pasti nanti hasilnya juga akan negatif. Oke, okay? jadi udah cukup jelas ya, terkait tentang debt collector dari tiga aplikasi ini masih hanya untuk sekitaran kota-kota besar saja, tidak untuk di semua daerah. Kita masih punya kesempatan untuk ngumpulin uang lalu membayar semua utang-utang. Ya, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.